Pernah, pernah lagi pas awal-awal cukup sering gitu? Sering, cukup jelas euforia, euforia ah. sulap-sulap, ya. coba main sama murid-murid, antusiasnya sangat luar biasa. Nah, kalau di agama lain, kayak di Kristen tuh, udah ada yang istilah namanya gospel magic, oh, gospel magic, ada magic ada, ya? Itu dipakai di gereja bos. Kita jalankan di masjid, ada ustadz ngelihat sulap, kadang-kadang udah. Huh? Musrik musyrik nah, <laughs> karena itu belum tahu. Ya. Betul. Halo, Sobat Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk bos. Bang Salam sejahtera, sejahtera buat, buat kita, kita semuanya. Sih. Sobat-sobat sekalian, kali ini Abah tidak sendiri Abah kedatangan satu rekan Abah Rekan kalau dibilang seumuran, tapi uh. Abah kalah kita seumuran, bos ya Biar ke bawah muda ya Jangan wow. kita kegiat masalah uh, angka usia, oke? Okay? Di kesempatan kali ini Abah mau coba uh, Ulas masih tentang dunia pendidikan Tapi di dalamnya ada hal-hal anti-mainstream Yang unik, yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi Buat kita semuanya Halo, dengan siapa? Wah, oh, dengan siapa? Ini nama panggung atau nama asli? Boleh. Kalau nama panggung saya juga kan pakainya Aba Irfan. Ah. Nama aslinya Irfan Patul Rahman Kalau nama panggungnya ini nama panggung saya itu Mang Opik. Yeah. Mang Opik. Mang Opik. Tapi kalau nama asli, nama lengkap itu Taufik Ramdhani. Taufik Ramdhani. Ah. Perkenalkan nama saya Taufik Ramdhani. Saya Irfan Patul Rahman Dan kita berdua ada adalah... Taufik Fatuloman ya yeah. <laughs> buat yang nggak tahu Taufik Patroman itu adalah salah satu legenda uh, hidup buat banyak hal ya termasuk di dalam Sulap juga seorang uh, budayawan Sunda pernah keajar sama Pak Taufik Patroman kalau keajar sih lewat media saja nah. lewat video jadi saya ngambil beberapa jokes ataupun trik dari beliau cara bagaimana tampil di depan para audiens atau itu seperti apa gayanya hampir mirip-mirip. Oke. Okay. Kalau saya angkatan hmm. pertama som jadi kelihatan <laughs> Angkatan pertama ya. Angkatan pertama dan kedua itu kita kebetulan punya kesempatan bagus untuk dibimbing sama beliau hmm. langsung. Ah sekarang uh, jadi pendidik juga? Ya betul sekali. Saya Amat. menjadi seorang pengajar. Gimana tuh? Pengajar itu kalau saya mulai aktif ngajar dua tahun yang lalu. Hmm. Kebetulan dua tahun yang lalu pertama kali ngajar khususnya di Garut saya bertempat atau tempat ngajarnya itu di Cilau, Cilau, Cilau itu strata SMP, SMP yang saya ajak. Ya itu luar biasa pengalaman yang sangat luar biasa sampai saat ini juga masih aktif di sana. Oh masih? Iya masih aktif di sana. Terus tahun ke setahun kemudian saya ngajar juga di SMA SMA juga ah, di SMA yang di lokasi yang. di Karangpahwitan mm -hmm. deket sama nah, situ ya kalau SMP nya di Cilau, SMA nya di Karangpahwitan seperti itu mm. ya. bulak balik terus? ya seperti itulah seperti itulah lah buat suatu nasi ya <laughs> apalagi sekarang ya seperti itulah sekarang udah nikah? ya udah nikah udah jalan hampir kisah 3 bulan 3 bulan 3 bulan belah duren, aman? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. dulu kita kan satu kampusnya di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. yang Setia Budi. Kalau saya jurusan eh, PAI hmm. Kalau Mang Opik jurusan Opik itu di UPI itu angkatannya 2011 di PJKR 2011. Uh -huh. Barang dong sama ya kita. Barang apa ya? Ya <laughs> masuk saya keluar gitu saya masuk, beliau keluar saya keluar, tapi ya? tahunnya sama 2011, tapi kelihatannya? ribu <laughs> 2011 masuk kemudian lulus 2000. lulus dua ribu sekian sekian, dua ribu sekian enggak disebut <laughs> ya ntar ketahuan, lamanya nah, sekarang kita masuk ke yang pokon, diskusi. pokok, pokok karena abah memang sengaja bikin vlog ini pengen mengulas, mengupas tentang Dunia hmm. lain dibalik kita sebagai pendidik. Ah, kita sulap ya, sama-sama iya, bisa sama -sama. sulap. Kita, walaupun dunia pendidikan dan jurusannya mungkin bukan tentang hiburan, mm -hmm. kan tentang jurusan pedagang PJK ya. PJK ya. PJK tapi bukan. PJK itu nih, <laughs> PJK pendidikan, jasmani, kesehatan, PJKR. dan rohani. <laughs> rohani, rohani, <laughs> <dan laughs> kan? bukan R, R Ternuh. Pendidikan, Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Jadi R -nya itu re rek? Rekreasi. rekreasi, betul. Iya. Jadi memang jurusannya diarahkan untuk menjadi ee... seorang pendidik strata SMP dan SMA. Kalau dari PJKM hmm. orang olahraga, hmm. olahragawan, kesulap, hmm. kenapa bisa? Dari UP jurusan PJKM masuklah, betul dikarenakan mengopik. Waktu dulu kisaran, kalau nggak salah waktu SMP, suka SMP. nonton. Nonton sulap sangat luar biasa, memukau. Sejak SMP, saya sering nonton dan mencoba mempraktekkan hal-hal simpan. itu tahu trik waktu dari mana masa-masa itu? Tahu trik? Duh, lupa lagi. Eh ngulik-ngulik lah, ngulik-ngulik kayak ngulik gitu. Ngulik waktu itu youtube itu mah. Uh, gimana? belum ada mungkin HP juga belum ada Android <laughs> kalau zaman sekarang itu buka HP searching gampang langsung tutorial nah. langsung ketemu ya bisa jadi pesulat kalau, kalau waktu dulu sangat luar biasa susahnya kita mengopik sendiri kalau pengen tahu ya sulap itu seperti apa baca-bacanya lewat internet dan harus datang ke warnet, warnet, Ya warnet, warnet. warnet. warnet. warnet, iya. warnet. ada warnet zaman ya, dulu, warung internet sekarang apa kabar warnet? berarti sebenarnya kalau mulai fokusnya mah kita belajar ini sama ya di sawung kayak, nah, iya. ya. atau iya, di SMA iya. pernah? Fokus. dari SMA ngulik-ngulik sedikit demi sedikit, akhirnya pas ketika diopi, ya itu ketemu di sawung, nah, itu pen ya show itu adalah yang paling membawa kita bisa meningkatkan kualitas sulapnya nah, ke iya. level yang lebih advance gitu. Abah juga sama, Mangopik juga nah. sama. Buat yang belum tahu The SOUM, nah itu adalah salah satu komunitas sulap di UPI. Ya, di hmm. kampus. kampus. Nah, UKM. UKM, udah masuk UKM ya. Yeah. Kadang kan ada cuma komunitas aja, kalau SOUM udah masuk jadi UKM. Nah, kita di sana lumayan ditempa, dipelajari bukan cuma trik teori juga ya, ya kita teori. belajar teori, trik, tips dan entrik juga yang paling penting, yang biasanya jarang diajarin itu tentang Iya, belajar ya. Belajar juga, itu, itu sangat luar biasa, kita mengopik sendiri pas waktu pertama masuk ke Soul, diajarin dia etika terlebih dahulu Betul. kode etik, kode adakan etik. kode etik seperti itu, dan jangan lupa bah, UKM pertama, sulap itu adalah The show di, Indo. di Indonesia, Indonesia pertama yang pertama ya. yang ada di Indonesia adalah The Soul. Ya. Tapi, tapi, tapi, itu <laughs> yang bikin miris Abah. Abah sebagai pendiri, uh, ya, ya ada lima langsung. orang yang dicatat sebagai pendiri, tapi ternyata tidak berlangsung lama ya, nggak sampai ya. 10 tahun ada. Nggak tahu tak, awalnya tahun berapa? 2009, nah. dibangun tuh. Kemarin 2015an kayaknya, ada 2018, 2018 2015, 7 masih 8 tahun. Oh, 7 tujuh sampai delapan tahunan. Oh tujuh sampai delapan. Pernah nggak praktekin sulap dalam pembelajaran atau di sekolah atau sekedar iseng-iseng di lingkungan hmm. belikan? Pernah, pernah. apalagi pas awal-awal cukup sering ini sering cukup sering masih nah, euforia, euforia ah. sulapnya, euforia sulap, coba main sama murid-murid. Antusiasnya sangat luar biasa. Memang tertarik banget terhadap ini. Bahkan Pak pengen belajar dong. <laughs> <Maka> pengen belajar. <laughs> pasti, pasti. Impresi orang pertama lihat suatu pasti gitu. Tapi Karena pernah nggak ada anak-anak yang sampai diajarin sama langsung paling satu orang dua orang hanya trik-trik yang simpel. Sampai serius ya? enggak Susah ya, susah. Susah banget. Itulah ya. makanya mungkin salah satu alasan yang bikin The Show, komunitas sulap pertama Indonesia yang di UPI itu bubar. Karena sekali lagi regenerasi dalam sulap itu berat, susah. Hmm. Jangan anggap su sulap itu cuma sekedar tahu trik, mainin wah enggak. Banyak hal di balik itu. Makanya regenerasinya susah. Akhirnya karena tidak ada lagi peminat, hmm. bubar bos. Hmm. Iya bubar. Seorang Monty itu kan aslinya seorang pengajar olahraga. Hmm. Ada gak sih yang nyambung, yang nyambung dari suap ke yang pendidikan ke materi misalnya tentang tentang ke materi olahraga. Kalau saya ulik, bisa saja bisa ada yang aja, nyambung, ya. nyambung. Tapi urusnya di dunia pendidikan itu sangat luar biasa membantu, sangat membantu, sangat pasti. membantu. Awalnya saja kalau saya di SMA nih cerita nih sedikit terkait. Tadi sulap edukatif, mm -hmm. ya. Dengan adanya sulap, saya mempertontonkan ataupun memperlihatkan kepada anak-anak didik saya mm -hmm. itu sangat antusias. Mm -hmm. Jadi saat pembelajaran pertama memperkenalkan diri lah mm -hmm. dengan passionnya mengopi nama saya topi Rendra ini sebagai pembelajar di apa belajar eh, di sana. Mm -hmm. Pas ketika main sulap dia tertarik, siswa-siswa pun tertarik, mm -hmm. tertarik. Dan kedepannya alhamdulillah terbukalah siswa-siswa pada mengopik sendiri. Welcome. Makin dekat, makin dekat seperti itu. Dan saya juga teringat ketika di perkuliahan ada seorang dosen yang juga main sulap. Siapa? Pak? Hendi, Pernah. Beliau datang ke kelas eh, main sulapnya itu nggak nggak kelihatan sulapnya tapi jadi datang ke kelas perkenalan ngeliat ada sampah di bawah diambil dimasukin seperti ini dan akhirnya sampahnya hilang mahasiswa pun terpukau langsung okay. bisa kayak gitu okay. sehingga saya pribadi diri saya pribadi terpukau dengan beliau dan akhirnya ke materi yang disampaikan beliau juga alhamdulillah nyerap juga karena ketika seorang siswa sudah jatuh cinta ataupun suka terhadap pendidik tersebut ataupun gurunya insya Allah sedikit demi sedikit, materi pun akan dimasuk, ya, masuk ya kan? masuk seperti itu betul, jadi untuk mendekatkan jarak dengan siswa ini bisa jadi salah satu alternatif hmm. ya. berarti memang bisa aja ya disambungkan nah, kalau untuk Abah sendiri, Abah rencana pengen bikin nih bahasanya sendiri di agama Islam, bahkan hmm. biasanya di, di agama Islam hmm. itu masih banyak yang kontroversial hmm. Abah mau hmm. coba bahas itu Nah kalau di agama lain, kayak di Kristen tuh udah ada yang istilah namanya gospel magic, oh gospel magic ada dia, itu dipakai di gereja bos, kita jalankan di masjid, ada Ustadz ngelihat sulap, kadang-kadang udah huh? musrik musyrik <laughs> <laughs> karena itu belum tahu, gitu. betul, edukasinya belum nyampe, jadi abah punya lah ke kesana, pengen buka itu, ya, ada kontennya, insyaallah tunggu <laughs> aja, jadi <Okay. laughs> tunggu, pengen abah tunggu aja, nanti abah bikin ulasannya. Kalau nyambungin mm -hmm. tadi ke tema utamanya, topik utama kita tentang sulap di pendidikan mm -hmm. atau sulap di pembelajaran. Mm -hmm. Pengen tahu nih, pandangan seorang mengerti. Kira-kira kalau -kira sulap dijadikan satu, bahasanya mungkin bisa metode, teknik, strategi atau apapun mm -hmm. lah ya. Tapi kalau misalkan sulap ini kita kembangkan betul-betul dan akhirnya jadi salah satu alternatif bahasanya dalam pendidikan. Mm -hmm. Menurut abah Seberapa efektifkah? Seberapa work? Seberapa baguskah ini? Kalau menurut pengopik sendiri, sangat baik. Sangat baik. Seorang guru juga mungkin kalau hanya menjadi seorang mengajar, jadi seorang siswa itu pasti bosan lah. Kalau Udah mengajar bosen. seperti biasa. Yeah. Kalau diselingi dengan sulap, dengan hiburan yang lain, sangat luar biasa. Saya pribadi, ketika anak-anak mulai agak jenuh, agak bosan, main sulap, akhirnya tertarik lagi. Yeah. Diselingin saja sedikit. Yeah. Apalagi kalau di awal pertemuan nih, munculkan selatnya hingga si siswa tertarik kepada kita kita mengajar selanjutnya juga bakal lebih enak sebenarnya. jadi memang sangat berpengaruh, ya? sangat berpengaruh. Nah. tapi sekali lagi itu dia karena ini masih masih satu hal yang langka banyak yang belum menggali hmm. termasuk Abah juga cuma teori-teori aja fit hmm. nggak tahu nih mungkin udah punya wacana yang lebih detail gitu, tentang hmm. gimana sulapkan karena sekali lagi kalau mau jadi metode strategi, apalagi teknik dalam pembelajaran hmm. itu memang harus sudah terarah, gitu kita sulap masih hal yang terpisah, di berjarak dan hanya akhirnya, dalam penanganan sendiri itu bagus, betul, sangat baik pengalaman juga berkat hmm. demikian tapi, mungkin orang-orang kayak kita nih, perlu buat diskusi hmm. sepanjang gimana bisa membuat yeah. sulap jadi hal yang benar-benar menyatu, gitu, dengan pendidikan bisa saja sih Mang Opek juga pernah nonton nih channel apa? Hi? Pas ketika ngeluarin apa di gambar-gambar yang tadinya tidak ada warnanya, pas itu ada warnanya. Oh sliding car. Ah itu, itu sangat luar biasa, Cocok juga. Misteri itu kan cuma sebagian kecil. Ah, apalagi kalau dikembangkan, oh uh, terbiasa. Terbiasa. Terima kasih ya Allah buat Mang Opek alias Opek Kamandi, dari kehadirannya mau gabung, mau join di klub apa ini thank you very much, hatur saya unuhun -un buat tinggal perhatiannya, bila itapik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau opik <tuh> pamit <tuh> <tuh> <tuh> oke okay, mau opik